aku tak tahu Jimmy. Oh, YouTube. Cemai. Saya main. Main. Suhla yang dia. Ya, kita tutup di Helm kita. Beliau udah tahu mereka. Ayo siapa dulu? Orang lagi nonton. hampir Pak. hampir Pak Alan. Aku putih hampir Hobi, Pak Alan. Yungampreng. Ayo dah pokoknya. Kayak dah gue dulu. Ayo, saya. Dah dulu. Ayo aja. Iya aja iya <laughs> <Sana. laughs> kamu sesuai dulu oke okay. okay. guys Ih. ih. Ah. Hati aku. Oh, bisa, kayak gini. Eh. Okay. <laughs> <tuh. laughs> Mana? Kita ya? dua, dua tiga. bukan? Michelle. Bukan. <laughs> lagi lagi lagi. Okay. Enggak, gue bisa, gue bisa, Oke. bisa. <laughs> Udah salah satu Meret karena aku jadi ketahuan gak Oh Daniel, juga. Di ya, ya. temo... enggak? bisa aja di dalam itu mata ya. Enggak, abang-abang aku cuma lihat dong Tadi yang pakai topi yang kumikan. Iya, itu. Oh, lagi. Oh, oh, dia sih tadi salah. I, kakak Bukan. Bukan, Bukan. Ininya pelan-pelan kasihan <laughs> juga. Oke, okay. okay, oh, Abang dia. Salah. Lagi. Kakak saus boleh. Ya, ya, ya. ya, ya. kayak gitu. Salah. Gua kasih tahu ini. abang Salah. Okay. Salah. Gua usah kasih itu mata ya belum pernah nih ya Sabar Bantu Ya kamu harusnya bohongan Bukan boleh Jangan kamu kayak gini Terus kamu waktu -waktu Eventsya langsung gini Kok boleh, boleh boleh Boleh Di tiktok boleh kayak gitu Berani Aku <Syan> udah tahu. Ah, Terus aku tahu ini terus ya. udah, ya, asas juga. Ya ya. Sekarang, Dedek, Tuh, ya? Ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ram, ke sini ram, ram, ram, ram, ram, mata ya Lu mata Hmm Ini salah Ayu lagi Abang salah dia, salah Iya salah ya. Yes, ya. <laughs> nggak nggak overaction ya nggak ya Kristin oh iya yeah. itu entah gimana kita soal benda yang dari a atau dari antik kita deh ya. itu mata. siapa? siapa? Oh. Kita jadi Yang Iya, ya? <SILENCIO> ya. mata. Iya aku bisa Sala. salah salah salah Sala. salah <laughs> Beksi gak salah apa -apa, Beksi gak salah salah apa, -apa Beksi Dituduh Kasih lagi Sini deh, di. oh, nggak usah Beksi! Ya, yeah, benar Beksi. Yeah, Beksi. Yeah, Beksi Oh, Sama! Sama. Sama. tadi saya ya. eh kan lagi malam udah jadi jadi ya Allah ya. sini Michelle. Sa ya, ya, video video mm -hmm. Ciumosa R7. Ah, <tuk> sumpah kebalik gitu lah. Kebalik suka. Ah. Kita video. Maa, bohong buat Kristina, lu jangan kayak gitu. Kita <tuk> nah, <tajin> video. <tuk> ah, <bohong> banget, <tuk <tuk> yow, ya, udah deh. udah deh. Ya. ya, ya, ya, yaudah, dilih, ya ya udah deh udah ya, sini apa aja deh ya nih anak-anak an -an, ya, ya, um... ya, aku bekerja. baik ya guys dengan ngelaki yang baik kalau Michelle kalah Eli <tuk> Eli benar guys berapa selesai deh gengs sekarang pakai <tuk> Sekarang kita awal cutting dari rufapan. Tek ada diin, kita kasih gede. Tapi enggak seperti helm. ya? Ih, eh kita lanjut tapi. Ya. Eh kita kita nyanyi, kita nyanyi.